Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dumi Jadul Lako Sementara ada Apa namanya Sementara servis ini si Biro ini Biar Jereng lagi dia Sementara nunggu diperbaiki ini kita vlog aja Iya hmm. Udah di dealer sebut Traco Palu jalan emis itu dia Saya harus kita sungguh ya ya itu lagi dia <laughs> yep. ya di dealer ini Sekarang informasi kalau kita mau servis tersedia berbagai apa namanya fasilitas gratis kita bisa WiFi di sini kita bisa ngopi juga pokoknya Suzuki Patra Palu mantap lah keren iya ini dia oh, ada lagi si jenis baru juga oh yang putih dia ini dia jenis model baru pantatnya sudah tidak bohai lagi <tantasnya> pantatnya udah kelihatan agak apa namanya agak tepos dia beda dengan si jenis model lama nah, ini kalau Ignis yang lama itu pantatnya agak bohai kelihatan nah ini dia Ignis yang baru ini ini tipe GX, tipe tertinggi juga ya begitu agak kelihatan ramping dia nah berbeda dengan Ignis saya yang model lama ini dia agak bohai kelihatannya sedikit nah, iya itu dia si iglis Al new iglis 2020 ini yang facelift ya ya ini dia tampilannya agak itu bokongnya agak tidak semok lagi <laughs> nah kalau si iglis yang udah lama ini, dia modelnya agak uh, futuristik juga namun saya suka bagian belakangnya itu. dia agak boha gitu nah, ini sebentar di share sini. Ya, ini lagi di servis biar joss lagi tadi kan nah, ya untuk saran dan informasi kalau untuk servis rutin sih bagusnya sesuai ini ya prosedurnya aja gitu nggak nah, usah pergi ke tempat lain kalau mobilnya Suzuki ya servisnya di Suzuki kalau mobilnya Toyota ya servisnya di bengkel Toyota resmi gitu nanti kalau kenapa-kenapa atau salahnya kan bisa dikomplain di sini nah, resikonya kalau di bengkel yang bukan sesuai prosedurnya itu akan lebih repot begitu Oke di sini selamat hari itu dulu vlognya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bumi tadu